Bagi loh persahabat seluruh manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah unggahan spesial bahagia untuk kita semua persahabat kita lihat aja nih unggahan dari akun Reina Amelia Putri Anstore Leslar Sunda. Mengunggah sebuah postingan persahabat ya Yang mana ini biaya pasang iklan untuk ANTV Dalam acara cinta abadi Leslar episode 12 nih Di segmen terakhirnya Wow tentunya iklannya ini luar biasa banyak banget persahabat ya Alhamdulillah makin banyak iklannya tuh persahabat ya Rezeki inilah kita Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah, selalu ngalir Dan selalu bahagia tentu untuk idola kesayangan kita Masya Allah banyak persahabat yang kita lihat ada info juga Antv 20 juta sampai 50 juta daytime Rp 60 juta prime persahabat ya masya Allah ini biaya, biaya pasang iklannya persahabat ya luar biasa masya Allah banget ya rezeki yang soleh mudah-mudahan selalu ngalir selalu berkah barokah amin ya robbal alamin dan berikutnya juga persahabat kita lihat nih ada sebuah unggahan vitamin bahagia di channel youtube nya kakak bilar ya perhatikan di postingan ini Kakak Bilar lagi tidur di pangkuan Dede Lesti ya Masya Allah si kakak enak ya <guluh> Kalau capek bisa tidur di pangkuan istri tercinta Dan kita lihat juga di pasingan ini Ada yang membuat kita semakin bahagia Dede Lesti ini mengatakan Tidur aja kakak Bilar ternyata sangat ganteng katanya Masya Allah banget ya Tentunya perhatian kasih sayang cinta yang tulus Selalu membuat kita bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut diunggah kembali dari pos kembali oleh akun Sendal Putih Putian Skor Bilar. Kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Si kakak tidur aja cakep ya, mana kalau dedek bangunin alus banget lagi. Dah couple goals banget sih kalian tuh persahabat ya, memang couple goals banget. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Lenslar, Yakni dari akun Instagram Rahmanisa Cahaya Islami mengatakan... Pantes utun pekas sama suara papanya Si Bilarnya sering tidur di dekat perut wkwKwK katanya itu masalah banget ya Idola kita Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun instagram Tiara ayungan skor Lesler Unskor Taiwan Mengatakan yang jomblo kalau capek standar tembok aja Iya kan babes Luar biasa banget ya Dukung mudah-mudahan tentunya tetap kompak selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilar Dan ke kabar selanjutnya juga kita lihat persahabat ada unggang spesial dari bang Aril di akun Instagram pribadi miliknya, Bang Aril mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu di foto Bang Aril momen ketika di Turki bersahabat ya dan selfie banget sama kalimat camp seni yang dituliskan Bismillah petani ladang singkong katanya tuh Masya Allah luar biasa banget ya Bang Aril mudah-mudahan selalu sehat selalu bisa menjaga idola kesayangan kita. Banyak tanggapan juga, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram, 1 bismillah, sehat-sehat bang, sukses, lancar, berkah, amin, Allah banget ya, respon yang sangat positif dari salah satu fans sejati, Lesti, dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga persahabat kita lihat aja sini ada sebuah unggahan spesial info juga untuk kita semua jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan juga nih untuk selalu menyaksikan Idola kita Lesti maupun Rizky Bilar yang akan hadir dalam acara tentunya Sopi persahabat ya Sofi Big Sale 11.11 yang akan hadir hari Kamis tanggal 11 November jam 7 malam Live-nya persahabat di ACTV, MMCTV, ANTV, RCTI, Indosiar dan RTV Ada juga langsung live di aplikasi Sofi persahabat ya aduh makin gak sabar Melihat idola kita tampil di layar kaca persahabat Ya Masya Allah mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kesehatan Amin, ya biar dan selanjutnya, ini ada vitamin bahagia terbaru banget dari idola kita Yang diunggah di IG-nya Kakak Bilar, persahabat ya Malam ini, Kakak Bilar dan tidak Lesti lagi main tenis meja, persahabat ya Dan kita lihat keseruannya tuh, Masya Allah banget Kakak Bilar mengatakan melawan penantang perwakilan Cianjur Selatan Lesti Kejora katanya tuh, kita lihat aja nih siapa yang menang, persahabat ya Ini cute banget, luar biasa nih dari keduanya selalu aja membuat kita bahagia ketahuan persahabat, ya persahabatnya perhatiin ya persahabat permainan tenis meja. Yang dilakukan oleh idola kita ini setelah latihan berkali-kali kata kakak Bilar Akhirnya gua bisa ngalahin Jawaraci Anjur Katanya tuh, wow Luar biasa banget ya kakak Bilar Bahagia banget saat mengalahkan Dedek Lesti Kejora yang kedua kalinya nih Masya Allah banget terlihat ya tuh Wow seru banget ya Luar biasa kegembiraan dari kakak Bilar nih Tentunya saat memenangkan pertandingan persahabat yang saat melawan Dede di Kejora Aduh Masya Allah banget Gembiranya Masya Allah terlihat tuh Wah bahagia banget ya yey bismillah ikut next olimpiade amin Masya Allah banget ya doakan saja Mudah-mudahan kakak Bira bisa ikut olimpiade ya Wow luar biasa Dan di momen terakhir kita lihat persahabat Ada berpelukan nih momen yang sangat luar biasa Cute banget ya dari keduanya Masya Allah Oh, bahagia banget nih Malam hari ini langsung disuguhkan Vitamin bahagia dari idola kita Dan tentu malam ini juga Main tank mejanya ada di rumah baru ya Duh luar biasa pokoknya Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya Jangan kemana-mana Tentunya tetap stay tune di channel DIPA TV Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh